Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Di video kali ini Saya mau ngajak jalan-jalan anak Anaknya ngajak jalan-jalan lor Ngejak ngabuburit. Ikut saya terus, jangan kemana-mana Biar channel saya bisa berkembang Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Oke, let's go Yo Yo Yo What <st> are you going to do yang pernah tak video lor ini yang pernah tak video oke okay, kita jalan lagi sak no, sak no. Ada Ya ada lagi banner juga dari sup ranting gitu, gitul. Tapi agak kecil sedikit. Ini dari sup ranting karanlu itu juga yang tadi juga karanlu gitu, eh. ini agak kecil sedikit. Oke, kita jalan lagi. tangisan senggak Mongkok. Eh, <laughs> mongkok. Mas -katri. itu juga ada lor banner stk mana ini Oh karang mojo karang mojo yang sempat saya viralkan kemarin hey. oh, ini, apa ini, ini lor nah ini yang berada di karang mojo seluruh banner racing tak itu udah akan bener itu uh oh. beraksi oh, lo oh, lo oh, lo oh. lo lo yo yo yo yo oke okay, lor saya sekarang berada di depan banner stk mana ini bulu lor lor loh bener kau wadi oh jangan bener-bener kau wadi saya. banner STK Bululor. Bagai jadi Pasar rakyat, pasar Ramadan Klelur, banner lor Banner iki jian iki 3 meter musuh 1 2 3 4 4. 5 mau ya. 2 2 3 4. 5 meter iki. 5 meter musuh jiro lupa. Hmm, wah, tadi 6 meter Bapak hero itu. Bapak saya Berasa di. Bertiga ini, ngarap masjid, Masjid Nur Salim. betul poto Tuh, Udu, tuh, bola ini. Oh ya, oke, okay, lor. Saya sekarang berada di depan tugu bulu luar. Ah, wes, wes, kita, wes, wes, kita. yo ya, di depan tugu bulu loh lor. Oh, kuning, lor. Ya, bulu luar, ya. Ya, bulu luar ini. Oke, kilau, tubuhnya. Ah, iya, toko nih, mas cantik, lor. nang ison senggak mongkok eh <laughs> mongkok mongkok Hah? Berapa kau? Kau nak tu? Iki awal yang mulai. Awal yang mulai ni. Hah? Boleh.